Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Manggedy Channel Di Dapur Manggedy Kali ini saya akan membahas sebuah tempat yang begitu sangat angker guys Dan begitu sangat melegenda angkernya kalau saya bilang ya Dan tempat ini ada di kota Semarang Di video saya sebelumnya, saya akan jalan-jalan ke Yogyakarta kan Nah, kali ini saya akan jalan-jalan ke Semarang guys Imajinasi saya seperti biasa Imajinasi saya yang jalan-jalan ke Semarang untuk membahas lebih dalam dan membicarakan tentang faktanya daripada Lawang Sewu. Teman-teman yang dari Semarang tentu tahulah Lawang Sewu seperti apa dan rumornya Lawang Sewu ini adalah menjadi tempat yang terangker nomor 2 di Asia, guys. Wow, wow. Iya beneran. Nomor 2 di Asia. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, saya langsung aja untuk membahas bagaimana fakta daripada Lawang Sewu. Untuk itu, tetap di dunia horor, di dunia mistis. Jadi, saya langsung aja nggak usah pakai berlama-lama, Ria. ya eh. saya langsung aja membahas dengan 5 eh, kok oh, 5, Sepuluh salah tangannya begini, 10 fakta tentang Lawang Sewu. Oke, kita mulai saja, guys. Nomor satu itu saya akan membahas tentang noni Belanda daripada korban pemerkosaan. Oke, jadi gini ceritanya, guys. Disebutkan saat zaman penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, guys, tempatnya nih, tentara Jepang langsung memenggal kepala si noni noni Belanda yang begitu sangat malang nasibnya, dan itu menyebabkan munculnya kisah mistis di situ asal muasalnya, guys. Dan kemudian pernah seorang pria mengaku melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar Sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si Noni Belanda memang tidak mengganggu Namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum guys Udah pucat banyak darahnya tersenyum lagi seperti ini guys Wow gila men creepy guys Fakta nomor 2 Disini mengisahkan tentang serdadu Belanda Si penjaga pintu Bagaimana kisahnya? Jadi begini Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu Salah satu titik dimana sosok makhluk kasat mata itu Kerap memperlihatkan diri Itu adalah bagian pintu depan paling barat Atau paling timur guys Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu Adalah para serdadu tentara Belanda Lengkap dengan senjata laras panjangnya Barisan tentara nih dengan senjata laras panjang Udah gedeh, udah gedeh tapi berupa hantu, itu hantu bukan manusia ya, gila creepy bener guys Konon nih guys, jika seseorang menyadari serdadu hantu itu Maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang guys Atau semilir dan bau-bau misterius Mulai wangi, kemenyan, sampai anyir darah Gila, wow, gimana kira-kira menurut kalian Kalau memang kalian ada di posisi di mana kalian berada Lantas mencium bau-bau yang seperti itu Hmm Next ya, di fakta nomor tiga Di fakta nomor tiga ini menerangkan tentang teriakan misteri di sumur Oke okay. Jika kalian berkesempatan ke Lawang Sewu Maka di salah satu bagian depan halaman gedung Akan ada sebuah sumur tua guys Yang setiap harinya tuh selalu dikunci dan tidak pernah dibuka Sumur tua itu berbentuk tembok Meninggi dengan bagian dasar Tanah dan bagian atapnya itu adalah Genting berwarna merah Jadi di atasnya itu genting berwarna merah Di bawahnya itu berupa tanah nggak pakai tehel Tehel itu apa ya bahasanya Bahasa Indonesia nya Lantai gitu loh keramik gitu Enggak Jadi tanah genting Unik juga sih sebenarnya Konon nih guys Di malam-malam hari Nan sepi ya Begitu semilir apa namanya itu angin berhembus wush, Gitu kan Kerap terdengar suara teriakan orang yang kesakitan guys Tangisan dan ketakutan dari tentara Belanda Sejarah menyebutkan Di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas guys Dengan disembelih oleh para tentara Jepang Sehingga kabarnya aurwah mereka penasaran Atau juga bergentayangan karena memang ada pembantai besar-besaran pada saat itu di tempat itu Oleh tentara Jepang kepada tentara Belanda Sehingga rumornya yang menghantui di situ adalah hantu daripada tentara Belanda guys <tuh> Oke lanjut di fakta nomor 4 Ini tentang bayangan di langit lantai 3 Sayang rumah saya nggak lantai 3 Jadi kisahnya begini sebagai lokasi wisata, budaya, sejarah, dan beberapa mistis Lawang Sewu memang begitu sangat banyak menyimpan kisah misterius Kalian perlu merogoh uang ber... ya beberapa langkah terlalu banyak juga ya Untuk bisa berkeliling ke Lawang Sewu Pokoknya keren banget sih sebenarnya Untuk berfoto-foto itu bagus sih sebenarnya Tapi memang aura mistisnya gila kental banget Makanya kalau kesana hati-hati aja, jangan Jangan ngawur kalau kita ber, berucap, bertingkah laku gitu, jangan ngawur Dan di sana pun juga ada tour, guide gitu kan Yang kan bisa menemani kalian untuk berkeliling-keliling Lawang Sewu itu sendiri Nah kabarnya guys, ada seorang juru kunci Lawang Sewu Yang bisa memperlihatkan kankeran Lawang Sewu itu sendiri Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan, di lantai tiga Lawang Sewu, konon ya Juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dalam sosok bayangan Yang menggantung guys, di langit-langit, deh gini-gini -langit. dia, gini -gini dia. Hanya saja nggak semuanya ya Nggak semua pengunjung tuh bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya hati yang begitu murni Begitu tulus, begitu ikhlas gitu kan Mungkin bisa ngelihat seperti itu Jadi anggap itu sebagai bonus aja sih sebenarnya Langsung lanjut di fakta yang kelima Ini tentang aroma aneh penjaga berdiri Aroma aneh penjaga berdiri Oke jadi penjelasannya gini guys Di ruang bawah tanah lawang sewu ya terdapat penjara berdiri saat itu sebanyak 5 sampai dengan enam orang tahanan Dijijalkan ke dalam kotak yang berdiameter sekitar 60 cm kali satu meter guys. Para tahanan itu berdiri berdesakan ya begini cek Kemudian ditutup pintu besi sampai mereka semua mati gila itu siksaan guys. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan mayat dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu Aduh gila, dramatis banget sih Lawang Sewu itu bener benar kejadian yang udah siksaan itu ada di sana, pembunuhan ada di sana Aduh udah deh, pokoknya semua itu komplit ada di Lawang Sewu, ya pantesan aja angker, gila Konon ya karena aksi penyiksaan di penjara berdiri itu Sampai kali ini masih bisa tercium aroma-aroma aneh Mulai seperti bau anyer darah yang membuat bulu kuduk itu berdiri guys Bulu kuduk berdiri, hantu berdiri Kok mungkin itu kali ya Asal-muasalnya kenapa ada istilah bulu kuduk berdiri Mungkin karena ada hantu berdiri guys Gak tahu juga Fakta nomor 6 6 Gini aja deh 6 Kesurupan di penjara jongkok Selain penjara berdiri, ada juga di Lawang Sewu itu penjara jongkoknya Nah di bagian bawah tanah Lawang Sewu yang tak kalah juga sadis ya guys Dulu sekitar 5 sampai dengan 9 tahanan dimasukkan ke dalam kotak Seluas 1,5 meter kali 1,5 meter dengan tingginya hanya 60 cm Para tahanan saling jongkok berdesakan di dalam sana dan kotak itu lalu diisi air seleher dan ditutup dengan terali besi sampai semua tahanan mati secara perlahan-lahan gila sadis. Oke, lanjutnya. Sampai saat ini kondisi penjara Jongkok itu sangat gelap dan penuh air semata kaki, guys. Kalau jika kalian ke penjara Jongkok ini usahakan jangan melamun karena mereka yang pikirannya kosong akan dengan mudah kesurupan. Suasana di penjara Jongkok itu sangat pengap, guys, dan gelap sehingga dipasang lampu tamaram. Ya iyalah orang kondisi di bawah dan apa istilahnya kayak nggak ada cahaya atau sirkulasi udara begitu yang pasti pengap banget dan aura kankerannya nggak usah, usah ditanya lagi deh Udah pasti gila pokoknya oh, udah gila gila gila gila Oke lanjut di fakta nomor 7 tentang penampakan ruang utama Untuk masuk ke lawang sewu kalian itu harus melewati sebuah pintu gerbang besar sebelum menuju ruangan utama Beberapa orang yang melintasi area ini memiliki banyak sekali pengalaman penampakan hantu, guys. Yang pertama ini adalah penampakan tangan hitam, ya, yang begitu sangat besar dan menutupi jendela nih Umpama ini tangan saya ini gede, nih. wow, menutupi jendela. Ini jendela cuma segini aja. Wow. Kayak gitu lah modelnya Lalu di bagian sudut langit-langit ruang utama Pernah ada cerita seseorang yang gak sengaja nih guys Gak sengaja dia menyenter di malam hari nih Dan melihat sosok mirip pocong yang berwajah rusak Udah pocong wajahnya rusak lagi Dan pernah juga ada yang mengaku melihat bayangan putih guys Yang dimana bayangan putih itu berlari menembus tembok Jika kalian gak percaya mungkin kalian harus menyempatkan waktu berkunjung malam hari ke Lawang Sewu Untuk membuktikannya kalau kalian berani, nggak apa-apa Itu sebuah tantangan. oke? Okay? Next, di fakta nomor 8 Iyi, Keren banget tanganku, 8 Ada sosok yang memperhatikan Wah ini, jadi judulnya udah lumayan ya Sosok memperhatikan, jadi ada mata-mata memandang Selain dua penjara di bagian bawah Tanah Lawang Sewu, ya ada sebuah ruang penyiksaan oleh tentara Jepang di lantai 3 di gedung yang cukup mengerikan, guys. Di ruang itu ada tempat pemasungan kepala ya, dipasung kepalanya dan perantai badan. Bahkan alat untuk memasung dan merantai para tahanan masih ada di sana, guys dengan kondisi yang sudah berkarat. Gila, sampai dengan detik ini masih ada itu bekas-bekasnya rantainya, bekas-bekas orang yang aduh banyak banget korban dah dengan rantai itu Oke lanjut Lagi-lagi nih jika kalian memasuki ruangan Ini suasana yang menyiksa Yang secara misterius akan dirasakan guys Pasti ada yang bilang nih ya Tiba-tiba sekujur tubuh menjadi merinding Dan seakan ada sosok yang harus memperhatikan Dari kejauhan yang tidak terlihat wujudnya Jadi seperti saya bilang tadi Kayaknya ada berapa mata yang memandang tertuju pada kita Jadi seakan-akan kita tuh jadi kayak Halu gitulah lah Ngeliatin kayak diliatin gitu kan Iya-iya ya, emang seperti itu sih kondisinya Langsung masuk di fakta nomor 9 Ini tentang lorong hantu bawah tanah Bagian bawah tanah lawang sewu yang juga terdapat penjara serta bunker Rupanya guys juga memiliki sebuah lorong yang dianggap sebagai lorong hantu Dipercaya nih jika seseorang berjongkok Dan diam di lorong itu Maka dia akan mendapatkan kejutan Yang begitu sangat menarik <guruh> Surprise, bukan dikasih kado guys Bukan dikasih kado, bukan Kejutan itu adalah sebuah bayangan yang berbentuk Seperti manusia yang bergantung Di atas dengan mata yang hijau Menyala Bayangan itu akan berjalan merangkak Dari atas, berusaha mendekati Siapa saja yang berhasil melihat sosoknya Persis seperti bayi namun merangkak di atas langit Eh gila bagi men Merangkak di atas langit Dan lalu mendekati kita Wow creepy Gila gak bisa ngebayangin deh, kayak di film-film jadinya Oi. Oke lanjut di fakta nomor 10 Hantu wanita berambut panjang Ceritanya begini Salah satu cerita penampakan yang paling dikenal di Lawang Sewu itu adalah sosok wanita berambut panjang, guys. Bahkan dalam beberapa acara uji nyali di stasiun televisi nasional, sosok itu kerap kali terungkap oleh kamera. Udah beberapa kali tuh ternyata penampakan itu muncul di kamera, ternyata guys. Dan sampai saat ini nggak ada yang tahu misteri sosok hantu wanita itu. Sebenarnya hantu, sebenarnya hantu wanita itu hantu dari. Noni-Noni Belanda itu kah atau siapa kita juga masih belum tahu, oke? Okay? Hanya aja nih guys, penampakan makhluk astral wanita yang berambut panjang itu kerap terlihat di lorong-lorong sepanjang gedung Lawang Sewu. Mereka yang pernah menjadi saksi mata menyadari wanita itu berjalan seakan mencari sesuatu dengan tatapan kosong dengan aura yang begitu sangat mengerikan. Namanya Lawang Sewu itu adalah pintu seribu kan, jadi di beberapa lorong yang ada di Lawang Sewu itu sering sekali atau kerap sekali hantu wanita berambut panjang itu menunjukkan dirinya guys dengan tatapan yang kosong Makin mendekati kita Yang saya bukan hantu Dan saya juga tidak serem-serem banget ya Jadi sangat terlalu terasa seremnya Tapi kalian bisa ngebayangin Berimajinasi aja Sosok hantu yang saya ceritakan tadi Dan itu mendekati kalian Dengan menatap kalian Dengan kondisi tatapan mata yang kosong yang merinding juga sih sebenarnya Jadi sementara itu saja Yang bisa saya sampaikan kepada kalian Terkait bagaimana legendnya Daripada keangkeran lawang sewu Yang ada di kota Semarang Oke okay guys Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga informasi ini Bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan Positif tentu untuk kalian, paling tidak memberikan informasi atau wawasan tambahan lagi Untuk kalian terkait dengan lawang sewu Akhir kata saya tutup dengan selalu standby di Manggirik Channel Karena Manggirik Channel selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat Dan positif tentunya untuk kalian terkait dengan dunia horor dunia mistis Jangan pernah lupa dan saya tidak akan pernah lelah untuk selalu mengingatkan Selalu support Manggirik Channel dengan memberikan like, comment share, dan subscribe Bye